Baiklah bersama Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita Keunggulan pertama ada kabar bahagia untuk kita semua seluruh fans Leslor lovers di seluruh dunia Alhamdulillah persahabatnya untuk lagu Takdir Cinta Dede Elasti dan kakak Bilar ini sudah mencapai 10 juta viewers Wow bahagia banget ya kita semua Alhamdulillah 10 juta untuk kado pernikahan Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar yang ke satu bulan Masya Allah luar biasa mudah-mudahan Dede Elasti dan kakak Bilar selalu memberikan karya-karya terbaik Para sahabat dia ya, tetap support dan dukung yang terbaik Postingan tersebut post kembali oleh akun Leslar underscore 0501 ada kalimat caption juga yang dituliskan, yay 10 juta viewers di monsery pertama pernikahan Leslar, wah wow, masya Allah banget ya, alhamdulillah persahabat ini kado spesial untuk monsery pernikahan yang satu bulan persahabat ya untuk dedek dan kakak bilar dan untuk ke kabar berikutnya juga. Di sini Bang Mimin akan menginfokan jadwal Tokopedia. persahabat ya perhatikan juga akun Instagram Tokopedia. Yang mana perhatikan di sini bersahabat ya waktu Indonesia belanja TV Show Tokopedia. Akan hadir tanggal 25 September 2021, jam 19.30 sampai 21. Kosang-kosang waktu Indonesia Barat dipandu oleh Andika Pratama dan Vega Wanti. Acara ini akan dimeriahkan oleh Nasar Inul Daratista, Saskia Gotik, si cantik Dedek Lesti Kejora, Vilda Dea Judika. Wah, wow, para sahabat ya, pasnya bakal meriah dan spesial banget ya. Halo dangdut, Dedek Lesti, disitu akan menjadi bintang tamu hanya di RCTI Indosiar Tokopedia Play, persahabat ya. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan. Dicatat tanggal dan jamnya Bersahabat ya Tanggal 25 September 2021 Jam 19.30 Sampai jam 21.00 Waktu Indonesia Barat Kita lihat juga di kalimat Info dituliskan Minta mau ajakin kalian semua buat berdendang dan bergoyang bersama Karena bakal ada waktu Indonesia belanja spesial Halo Dandun di bulan September ini Catat waktunya bersahabat ya Hari Sabtu, wow, hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam Di Indosiar, RCTI dan Pedia Play persahabat ya Dukung dan support terus untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga para sahabat Bang Win akan menginfokan kembali Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan juga nih Untuk mendukung kakak Bilar di Infotainment World 2021 Sisa tinggal tiga hari lagi para sahabat Ya, tunjukkan kekompakan dan konsultan kita Untuk selalu mendukung idola kesayangan kita mudah-mudahan mendapatkan penghargaan di acara tersebut persahabat ya tetap kompak dan tetap solid dan untuk selanjutnya juga persahabat ya alhamdulillah ada sebuah kabar bahagia nih untuk acara cinta abadi Leslar tetaplah setia bersamaku ini ratingnya sudah mulai naik sahabat ya masya allah banget suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan untuk kita semua alhamdulillah C.A.L. cinta abadi Leslar, hasil karya terbaik dari Leslar Entertainment yang tayang di ANTV, sahabat ya, ratingnya sudah mulai kembali naik. Alhamdulillah, mudah-mudahan episodenya selalu panjang dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Diunggah dari pos kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Kalimat kasan pun dituliskan Masya Allah, Allah Cail naik guys Alhamdulillah ya Rob, semoga makin naik nanti ya Bangga deh Rizky Bilar tuh Lese Kejora. Pak Ferry Fernandes juga bersahabat ya Karya Leslar Entertainment Masya Allah minggu depan semoga makin bagus Ceritanya banyakin yang UU-nya Ya sama yang lucunya Papa Daniel sama Lintar karena Lesla Lover sukanya yang uhu jaya kan Termasuk gue katanya itu Masya Allah banget ya Dukung terus yang penting doakan Serta support karya-karya terbaik Dan Leslar Entertainment Dan selanjutnya juga ada Demongan terbaru dari Bang Aril ya Yang mengunggah sebuah fosingan foto nih Wow Lagi di mana nih Bang Aril ya, Kita lihat di kalimat caption Bismillah hidup itu indah Setiap nikmat yang ada membuat kita Merasa bersyukur dan dan setiap musibah yang datang semakin menambah alasan kita untuk terus bersyukur. Amin. Tetap semangat persahabat ya. Dan kita lihat keunggahan IGs pribadinya nih. Wow, masya Allah ya. Di sini ada sebuah postingan Bismillah semoga lancar selalu hari ini. Amin. Polandia Ukraina kata Bang Aril ya. Ternyata Bang Ariel dan tim sedang syuting kembali persahabat, ya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kemudahan dan tentunya kesehatan dan selanjutnya persahabatiah ya, unggahan sebelumnya Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto di Indosiar ada sebuah kalimat caption yang sungguh membuat kita penasaran dan semakin traveling juga nih persahabat yang makin gak sabar ku yakin ini waktunya 21 bulan 9 2021 Hashtagnya ku yakin ini waktunya persahabat yang makin dibuat penasaran dan makin gak sabar Bakal ada kejutan rahasia apakah persahabat yang di tanggal 21 besok Dan kita lihat juga di unggahan dari guysnya Kak Novi Hamin 1 menuju 21 ah gak sabar jangan lupa besok tanggal 21 ya Masya Allah banget ya membuat kita semakin penasaran Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban bahasa batiah bocoran dari idola kita. Dan tetap menunggu kabar baik-kabar bahagia langsung dari Leslar. Lesti dan Rizky Bilar Tetap stay tune dapat dengan channel ini para sahabat, Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terobat selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh